Wow teman-teman kita dapat hiu martil nih teman-teman Kita dapat hiu martil modelnya seperti ini teman-teman Wah kita dapat hiu martil dan juga anjing laut teman-teman Wadidaw Kita sudah dapat dua mainan nih teman-teman Ayo kita cari lagi Buru, buru mainan sangat menyenangkan aku suka sekali teman-teman kalau teman-teman bagaimana ayo kita cari mainan sama-sama teman-teman wah sepertinya aku lihat lagi teman-teman wow kita dapat ikan pari teman-teman dan juga ikan hias wadidaw seru sekali teman-teman kita sudah dapat empat macam teman-teman jom kita cari lagi mainan oh mainan wow wow so amazing teman teman aku melihat si kupu-kupu cantik tuh teman teman yuk kita ambil wah kita dapat kupu-kupu cantik teman teman wow menyenangkan sekali ya berburu mainan kita cari lagi ya teman teman wah kita langsung dapat teman teman kita dapat apa ini teman-teman? Wadidaw! Kita dapat gurita teman-teman. Gurita merah. Wadidaw, wadidaw! Berburu mainan. Sangat seru sekali teman-teman. Kita cari lagi. Wah, kakak hari ini carinya di rumput teman-teman. Banyak sekali rumputnya di sini teman-teman pokoknya wah wadidawadidiu siapa nih si hitam ini wah kita dapat wow kita dapat laba laba hitam teman teman seru sekali teman teman ternyata kita sudah dapat mainan cukup lumayan banyak teman teman wow tapi gak seru kalau cuma segini teman teman kita cari lagi ya Wow mainan Tunjukkan dirimu mainan Wow Wah, antu teman-teman kita dapat lagi yang lebih bagus apa nih Wah kita dapat seekor penyu teman-teman Kasiannya penyunya terdampar di sini wadidaw berburu mainan hari ini sungguh luar biasa teman-teman bantu kakak cari lagi ya teman-teman pokoknya kita harus seru-seruan hari ini teman-teman berburu mainannya dimana ya lagi mainannya teman-teman wah wow. kita harus cari yang lebih banyak supaya kita wah ada sih siapa tuh kita lihat teman-teman wow kita dapat tiga teman-teman wadidaw sama ya teman-teman kita ah Wow so amazing teman-teman Kita langsung dapat tiga Kita dapat Ikan hias loh teman-teman Dan juga kepiting kuning Jangan lupa kita dapat lobster Cantik teman-teman Wadidaw Mungkin wadah kita sudah penuh nih teman-teman Sudah banyak mainan yang kita dapat Tapi kita harus cari lagi Supaya kita bawa pulang yang untuk kita main nih. Wadidaw, wadi Kita cari-cari lagi mainannya, wadidaw. Mainan. Kamu di mana, mainan Di sini. Banyak sekali rumputnya, teman Wah, nih kita dulu. Wow, kita dapat ikan paus loh, teman-teman. Wow. Berburu mainan hari ini sangat menyenangkan, teman-teman. Cukup sampai di sini dulu ya, teman-teman. Dadah.